Halo teman, kembali lagi di channel Milahaki Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah-kisah baru dulu. Nah, untuk kali ini saya akan menceritakan kisah Hovo Sebelum saya menceritakan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Mari kita menceritakan kisahnya Suku Feldan adalah suku pengembara normal di tengah dari Northern Pale. Seperti banyak orang setempat lainnya Mereka tinggal di dekat hutan dan menjalani kehidupan yang damai dan berjalan lambat sebagai pemburu Tetapi tidak untuk satu orang ini Yaitu Popol Bocah nakal yang dikenal sebagai anak yang paling iseng dan petualang dari suku tersebut Tampaknya selalu menjadi pusat perhatian Berbeda dengan orang-orang northern vale yang tenang dan teratur, ia penuh semangat dan imajinasi. Berkat tradisi warrior dan northern fail, vale, Popol telah menguasai seni melempar tombak sejak kecil. Dia sering bergabung dengan orang dewasa dalam pemburuan mereka dan kembali dengan gerobak penuh dengan mangsa. Mendengarkan orang dewasa menyanyikan lagu-lagu tentang pahlawan legendaris setelah minum-minum adalah hiburan favoritnya. Dia bermimpi menjadi salah satu dari mereka dan membuat namanya dinyanyikan oleh orang lain, misalnya Popol the fearless. Namun, anggota sukunya tidak menganggap serius ambisinya Popol dan menertawakannya bagaikan lamunan yang kekanak-kanakan. Popol tampaknya tidak tahan. Untuk mengesankan mereka semua, dia menarik semua jenis keisengan liciknya kepada mereka hanya untuk menemukan bahwa penduduk desa terutama anak-anak melihatnya sebagai orang aneh dan menjauh darinya Semakin terasingnya Popol semakin dia ingin menarik perhatian dengan melakukan lebih banyak keisengan Namun, semua itu justru menimbulkan efek yang berlawanan hingga pada akhirnya dia tidak memiliki teman sama sekali Sendiri dan putus asa dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan Untuk mengembalikan citranya sekali lagi Pada malam yang gelap Popo meninggalkan desa dan pergi ke gunung Dia berencana untuk membunuh Frostwolf Yang ganas sendirian sehingga orang lain akan terkesan Dia tersandung ke dalam hutan lebat Dan menyelidiki sekelilingnya dengan rasa ingin tahu Dia kehilangan penglihatannya dalam kegelapan dan jatuh ke dalam jebakan Hal pertama yang dia lihat di dasar lubang adalah membuatnya sangat ketakutan Tetapi ketika cahaya bulan bersinar ke dalam perangkap dia melihat pemilik dari mata tersebut seekor frostwolf yang terperangkap dan kemudian diberi nama Kupa Salah satu kaki depannya terjepit oleh perangkap binatang buas dan karena kelaparan dia hampir tidak bisa menggerakkan jari-jarinya saat ini Popol bisa saja membunuh Kupa Tetapi ketika dia mengangkat tombaknya Popol melihat rasa kesepian yang sama dengan miliknya di mata Kupa Jika dia membunuh Kupa Dia akan benar-benar sendirian dalam kegelapan jebakan tersebut Dengan ragu-ragu Dia meletakkan tombak dan mencoba mendekati Kupa Pada awalnya mereka sangat defensif dan saling memusuhi tetapi seiring dengan berjalannya waktu kedua jiwa yang kesepian ini akhirnya melepaskan penjagaan mereka dan saling memahami bahwa mereka memiliki persamaan perangkap binatang buas tersebut menjadi jembatan dari persahabatan mereka mungkin karena rasa kesepian Popol memperlakukan Kupa sebagai pendengar dan teman bermain dia bahkan berani melemparkan bola salju ke atas kepalanya Tetapi pada titik ini, kupa hampir mati kelaparan Popol sedikit ragu sebelum berbagi makanan yang dibawanya dengan kupa yang telah sekarat Kupa diselamatkan oleh makanan popol Dalam benaknya, semua manusia dingin dan kejam seperti para pemburu selalu terdapat situasi hidup dan mati antara mereka dan para Frostwolf tetapi Popol berbeda setelah berburu sendirian di hutan sejak lahir Kupa merasakan kebaikan dan kehangatan untuk pertama kalinya dari Popol hari-hari berlalu dan keduanya telah membentuk sedikit persahabatan tetapi pengunjung pertama bukanlah orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka tetapi sekelompok burung nasar. Mereka berduyun-duyun menuju ke perangkap dan mulai menyerang. Popo melemparkan tombak ke arah burung nasar, tetapi dia tidak dapat menangkis semuanya. Sementara itu, Kufa hanya dapat bertarung tanpa daya hanya dengan satu kaki. Di tengah serangan dari burung nasar, secara terus menerus, jika stamina mereka habis, mereka akan menjadi makanan dari burung-burung tersebut Di saat bahaya, Popo membuat keputusan luar biasa Dia melemparkan tombak dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merobek perangkap binatang buas Untuk membantu Kupa melarikan diri, karena hal tersebut membuat punggungnya terbuka tanpa pertahanan Ia ditangkap oleh burung pemakan bangkai dan diangkat ke udara Pada saat Popo kehilangan seluruh harapannya Tiba-tiba, terdengar suara raungan bagaikan petir. Kupa melompat keluar dari lubang dan menggigit burung nasar, membebaskan popol dari cengkraman. Sekarang, Keduanya dengan teman baru untuk bertarung berdampingan Popol dan Kupa memperlihatkan sinergi yang luar biasa Dan mengusir semua burung nasar untuk selamanya Mulai hari ini dan seterusnya Mereka akan menjadi partner terbaik dalam pertualangan Mereka melakukan perjalanan di Frozen Land Dan memulai babak baru pertualangan Nah mungkin itu saja Kisah dari Popol dan Kupas Semoga bermanfaat ya Oke, mungkin itu saja Yang bisa saya ceritakan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Bye-bye, salam haki out. Slain an enemy! Wiped out! Wiped out. Right out.